Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging dumadi. Para pemirsa pecinta budaya yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kutukan Empu Gandring untuk Ken Arok yang berhubungan dengan kerisnya Empu Gandring. Keris empu gandring yang terbuat dari bahan batu meteor yang dibuat oleh empu gandring yang menjadi salah satu keris sakti seiring berdirinya kerajaan Singosari pada waktu itu Ken Arok meminta empu gandring untuk membuatkan keris yang harus selesai dalam waktu yang sangat singkat yaitu dalam waktu satu hari Bagi empu gandring Membuat keris dalam satu hari itu seperti hal yang mustahil Tetapi dengan kekuatan gaibnya Empu Gandring menyanggupi Apa yang menjadi keinginannya Ken Arok tadi Sebelum hari yang ditentukan Empu Gandring melakukan talak broto atau puasa ngebleng tiga hari tiga malam Tidak makan juga tidak minum Sekaligus juga tidak tidur Dalam puasanya Empu Gandring memilih hari dan pasaran selama tiga hari yang ketemu neptunya 40, yaitu hari yang dipilihnya adalah hari Rebo Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon Tiga hari ini ketemu nilai neptunya 40. Kemudian di saat Empu Gandring melakukan puasa mendapat wangsit gaib dari Gusti Kang Morben Dumadi bahwa keris yang akan dibuatnya untuk memenuhi permintaan Ken Arok adalah bisa dibuat bahannya dari batu meteor Setelah Empu Gandring mendapat wangsit tadi Empu Gandring langsung membuat keris yang terbuat dari bahan batu meteor Kebetulan batu itu sudah dimiliki oleh sang Empu Keris itu selesai dibuat dalam satu hari sesuai dengan permintaannya Ken Arok dalam proses pembuatan keris juga dicelupkan ke dalam bisa ular Atau mengumpulkan bisa-bisa ular sehingga bisa untuk merendam daripada keris itu sendiri Sehingga kemampuannya keris sangat luar biasa Empu Gandring sambil menunggu proses penyempurnaan keris tadi Beliau mencari bahan untuk membuat urangkannya atau sarungnya daripada keris itu namun tiba-tiba Ken Arok datang dan menanyakan apakah sudah jadi pesanan kerisnya pada Empu Gandring. Empu Gandring menjawab, sudah jadi tinggal menunggu rangkanya. Dan Empu Gandring memesan kepada Ken Arok agar tidak menyentuh keris itu walaupun di situ sudah terlihat jadi. Karena memang belum ada pegangannya. Tetapi dasar watak serta sifat buruknya Ken Arok tidak seperti orang kebanyakan. Ken Arok tetap memaksa memegang keris tadi dan ingin mengetahui sejauh mana kesaktian dari keris tersebut. Keris itu dipegang langsung oleh Ken Arok, tetapi untuk mencoba sejauh mana kesaktian keris itu, maka Ken Arok langsung menusukkan keris itu ke empu gandring. Ken Arok merasa kecewa dan marah sama Empu Gandring karena pesanan kerisnya tidak selesai dalam satu hari. Empu Gandring menjadi korban pertama dari keris tersebut dengan menahan kesakitan, Empu Gandring mengeluarkan kata-kata yang mengandung kutukan. Ken Arok disumpahin bahwa keris tersebut nantinya akan meminta tumbal nyawa tujuh yaitu tujuh turunan dari Ken Arok itu sendiri. korban pertama dari kris empu Gandring adalah sang pembuatnya sendiri, yaitu empu Gandring karena dibunuh oleh Mp. Ken Arok. Kemudian yang kedua kebuju, yang ketiga tunggul ametung dan ki pengalasan, Anusopati dan Ken Arok sendiri itu yang terakhir. Dengan bermodal keris sakti, maka Ken Arok membunuh Aku Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang sangat cantik, yaitu Ken Dedes. Padahal Ken Arok itu merupakan pegawai dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Kemudian Ken Arok menggantikan tahtanya Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Setelah Empu Gandring dan Tunggul Ametung menjadi korban dari keris Empu Gandring, kemudian giliran Kebuju yang tewas dengan keris tersebut. Kebu Ijo menjadi kambing hitam oleh Ken Arok, lalu dihukum mati oleh Ken Arok itu sendiri, dengan menggunakan keris yang masih setengah jadi tersebut. Setelah Kebu Ijo mati dibunuh oleh Ken Arok, Ken Arok sadar dan ingat kutukannya ampu gandring, hingga kemudian Ken Arok berniat untuk memusnahkan keris tersebut dengan cara membanting Sampai hancur dan berkeping-keping, namun keris tersebut tiba-tiba melayang dan menghilang, dan berpindah tangan ke anusopati. Anusopati yang dikuasai dendam kemudian menyerahkan keris kepada Kipangalasan, orang yang dipercaya untuk menghabiskan arok. Setelah tugasnya diselesaikan, anusopati pun ganti membunuh Ki untuk menghilangkan jejak dengan menggunakan keris empu Gandring tadi Kemudian Anusopati mengambil ke pemerintahan Ken Arok Namun tidak berlangsung lama Karena putra Ken Arok dari Ken Umang yakni Toh Joyo, Yang mengetahui bahwa pembunuh ayahnya adalah Anusopati Toh Joyo menggelar sabung ayam di kerajaan Kebetulan Anusopati kegemarannya adalah sabung ayam Anusopati tidak menyadari kalau yang mengadakan sabung ayam itu anaknya Ken Arok yang sudah dibunuhnya. Dengan kelengahannya anusopati, kesempatan itu digunakan oleh Tohjoyo untuk mengambil keris empu gandring lalu untuk membunuh anusopati tadi. Di tempat sabung ayam tadi, pembunuhan itu dilakukan oleh Tohjoyo karena dendam diyakini bahwa anusopati sebagai pembunuh Ken Arok. Tojoyo pun mengambil alih kekuasaan dan menjadi raja. Kekuasaan Tojoyo pun tidak berlangsung lama karena mencuatnya ketidakpuasan rakyat atas kepemimpinannya. Hal itu juga dirasakan oleh kalangan elit kerajaan, baik dari keluarga maupun dari saudaranya seperti Maiso Cempaka dan Diah Lembutal. Hal itu memicu terjadinya perang yang menewaskan Tojoyo. Setelah keadaan dikuasai Ranggawuni, maka Ranggawuni mengambil alih tahta kerajaan. Di masa Ranggawuni itu disebutkan sebagai masa damai, kerajaan Singosari. Kemudian keris Empu Gandring yang sudah memakan korban tujuh orang tersebut, keris itu dimusnahkan oleh Raja Tanah Jawa dan dibuang di atas Gunung Telut di Jawa Timur keris dalam masyarakat Jawa zaman dahulu dipercaya mempunyai kekuatan magis. Magis itu adalah hasil dari suatu doa serta mantra yang diucapkan yang membuatnya tadi. Ucapan tadi menyatakan hasrat seseorang kepada alam atau kekuatan gaib yang didasarkan atas kepercayaan pada daya yang menguasai manusia untuk maksud yang nyata. Kekuatan gaib pada keris diperoleh melalui doa, kemudian kekuatan itu tersimpan pada keris Biasanya para empu zaman dahulu, setelah selesai membuat keris Kemudian diisi dengan kekuatan yang diambil dari empat anasir Yang biasa disebut dengan sedulur papat Sedulur papat ini biasanya diambil daya dan kuasanya untuk menyatu dengan keris yang dibuatnya Begitu juga dengan keberadaan keris empu gandring Empu gandring mengumpulkan daya dan kuasanya dari kakang kawah hari-hari, getih dan pusar untuk disatukan dengan keris yang dibuatnya dengan tujuan agar gaibnya bisa berpengaruh kepada pemiliknya Maka tidak heran jika keris buatan para empu zaman dahulu mempunyai daya gaib yang sangat luar biasa Kekuatan magisnya di dalam keris tentunya berbeda-beda Ada yang baik, juga ada yang berkarakter buruk Seperti keris empu gandring yang berpengaruh buruk untuk pemiliknya Daya magis tadi di dalam keris itu dipengaruhi oleh keadaan keris itu sendiri Ada yang terdapat dari pamornya, juga dapurnya Nah, kedua daya magis dari pamor dan dapur ini dinamakan tuah Keberadaan keris ini mempunyai beberapa macam kekuatan antara lain daya yang menyerupai getaran yaitu getaran bunyi suara yang terdapat ke segala penjuru. Tetapi getaran keris itu bukan getaran fisik yang memegangnya keris tadi sehingga yang dirasakan bagi yang memegang keris itu adalah getaran non fisik Yang kedua Keris yang berisi makhluk halus atau kodam Keris ini biasanya dari sang pemiliknya Rajin memberikan sesaji atau membakar kemenyan atau dupa Yang ketiga Keris sebagai kesaktian dari sang empu yang membuatnya tadi Kesaktian sang empu yang diambil dari sedulur papatnya Ditanam atau disatukan ke dalam keris dengan cara disuuk atau ditiupkan Lalu yang keempat Keris bertuah yang berisi berkah Tuhan Gusti Kang Mahasuci. Hal ini bisa terjadi karena doa atau permohonan yang dipanjatkan oleh sang empu pembuatnya tadi Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial Fungsi keris ini juga mengalami perkembangan Fungsi keris itu antara lain satu sebagai senjata pembunuh Pertama kali orang mengenal keris itu sebagai senjata tradisional pada zaman kerajaan. Setiap prajurit pasti membawa keris yang diselipkan di pinggangnya. Sebab keris sebagai senjata pokok dalam berperang. Yang kedua, fungsi keris sebagai senjata pembunuh dapat dilihat pada peristiwa pembunuhan Pangeran Trunojoyo oleh Amangkurat II. Pembunuhan Pangeran Pekik, Amangkurat 1 Begitu juga dengan kisah Ken Arok dan sebagainya Para pemirsa yang berbahagia Demikian kisah keris Empu Gandling Dan magic-magic keris -magic lainnya Yang bisa saya sampaikan pada saat ini Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian saya Sekian, Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging Dumadi